kemewahir, kemakmure, kemajuir, dan yang paling besar sekali yang dia buat, iaitu dia buat kuen. Kuen iaitu tepat ladungnya air daripada tiga bukit yang besar di negeri Yaman, namanya kuen itu iaitu makrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wa yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu belum pada kita nak masuk di dalam ayat-ayat baru. Yang Allah Taala firman hubungnya dengan kaum samud, yaitunya kaum Nabi Saleh ada Salam di dalam suratul Namli ini. Sedikit sebanyak sebagai kupah ataupun uh, kita kutik daripada sejarah yang Allah Taala firman hubungnya dengan Nabi Sulaiman dengan raja Balkis. Sikit sebagai tupuk tambah di atas apa yang saya baca sebelum pada ni dan beritahu kepada kita semua uh, boleh jadi benar-benar ni saya tak sebut dalam masa baca ayat belum pada ni <tutuhkan> Balqis binti hadat bin Shurahbil ataupun dalam tafsir bin Kathir ia katanya Syarahil ni adalah kuturunik dia Baltis ni adalah raja perempuan yang cerdik pandai. Dia bina sebuah istana yang sangat besar. Yang dihias dengan pelbagai hiasan mah, perok, belia, tempat duduk dia dan sebagainya. Nama istana ia, iaitu Rondam. Belum pada dia nak naik jadi pemerintah atau jadi raja. Ada seorang raja belum pada tu. Mari nak serai dia. Mari nak serai Raja Balqis. Namanya Amru, Balqis dengan ceridik dia, dia tahu dah katanya kalau sekiranya Amru ni jumpa dengan dia, Amru akan bunuh dia ataupun tak siwi dia naik jadi Raja. Cuba kita gambar katanya, pakat-pakat nak jadi besar belakang. ...Balkis bunuh raja yang bernama Amru dengan dia Bui Buimino Ago Lepas pada tu dia bunuh dia suruh orang dia bunuh kerana kenapa tu kerana Amru berusaha untuk merampas kedudukan ke dia ataupun kerajaan Balqis pada waktu tu Raja Balqis juga bina kemajuan di negeri Yaman yang dinamakan Sabak pada waktu itu dengan kemewahe kemakmure kemajue dan yang paling besar sekali yang dia buat iaitu dia buat kuen kuen iaitu tepak ladungnya air daripada tiga bukit yang besar di negeri Yaman namanya Keran itu, yaitunya Ma'riba. Negara Negaranya sangat maju. Rakyat makmur, Hidup seni. Buah-buah hair. Dan segala ekonomi negara pada waktu itu. Ahli sejarah, ayat katanya. Payuh nak pergi cari, ataupun nak pergi banding dengan kerajaan yang diterajui oleh Raja Balkis. Sehingga maju pada waktu tu orang yang jadi hidup mewah. Dengan pelbagai banyak benda-benda yang Allah Ta'ala bagi. Masuk pula hal istanah. Istanahnya dihias dengan pelbagai kemewahan yang cukup indah. Raja Balkis ketika dia naik jadi pemimpin. Dia besa tak luk beberapa negara kalau kita kena kira pasang negeri-negeri yang ada pada sekarang ni termasuknya Mekah Babylon ataupun Babylon yang berada di Iraq sekarang ni siapa kepada negeri Farsi ataupun Persia di Iran pada sekarang ni orang katanya ta'luq dia tu wah yang dia hattar orang-orang dia pergi peletuh di negara tu, negara ni dan sebagainya dalam masa yang dia duduk Raja Balkis sepengaja saya duduk baca ayat sebelum pada ni iaitu yang hubungi dengan dia yang berkuasa yang begitu besar pada waktu tu Allah Ta'ala beri satu uh, kera yang pelik dalam hidup Raja Balkis Iaitunya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ini besar Kerajaan dia di sebelah Tangkontai Iaitunya di Palestine Dan beberapa negara yang besar pada waktu itu Raja Balkis ni di sebelah selatan Iaitunya Tangkontai Jadi apabila Nabi Sulaiman tengok kepada Apa ni? Besarnya Raja, eh, Raja Balqis pada waktu itu Seperti mana yang saya hurai di dalam ayat So-so-so tak perlu ular eh? Jadi Jin Ifrik Sanggup untuk nak bawa Istana Raja Balqis Mari di Palestine Tapi orang yang ada ilmu Soalnya Bukan Jin Tapi manusia yang Allah Ta'ala katanya, قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَفُقْ Yang raya kepada Nabi Sulaiman katanya, Hei, Nabi Sulaiman, Aku akan bawa istana Raja Balkis Mari duduk di hadapai tuanku, Belum pada kelip mata. Yang nah, raya katanya, Dia lebih daripada jin Ifrit lagi. Di segi, kuasa air dia ataupun nak bawa istana besar daripada uh, negeri Yaman, mari duduk di Palestine. Orang tersebut namanya Asif bin Barkhiyah. Ini orang yang jadi orang rapat dengan Nabi Sulaiman. Dia boleh membawa istana Balkhist dengan sekelip mata, dengan berdoa. Doa dia macam mana? Ini tersebut di dalam tafsir Ibn Kathir. Ia berdoa dengan kata-kata, Ya zal jalali wal ikram. Siapa nak pakai doa ni, pakai. Ya zal jalali wal ikram. Ya ilahana. Wa ilaha kulli syait. Ilahan wahida. La ilaha illa anta. Iktini bi'arshiha. Nah, ini dia kait dengan Arash ataupun dengan istana raja balqis ia sebut pada akhirnya i'tini bi'arsyha maksud doa ni wahai tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan wahai tuhan kami tuhan segala sesuatu tuhan yang satu tidak ada tuhan selain engkau ya allah bawa marilah Arash raja balqis ke sini Alhamdulillah. Apabila dia boleh bawa istana yang sangat besar mari ke Palestine pada waktu tu, ketika Raja Balkis mari dengan orang-orang besar dia masuk di dalam istana. Masuk dalam istana itu, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tunjuk kepada dia Balkis, ni istana umum ke? Sebab istana Raja Balkis dibawa mari duduk dia hadap Perh. Raja Balqis tengok, "Pak, eh, dia berasa sopang istana aku, tapi diubah ke apa? Diubah suai, charm dia tu. Daripada depan jadi belakang dan diubah sikit-sikit." Raja Balqis yoge ya, cerdik. Dia tengok, "Pak, dia tak ada wayak katanya ni istana aku." Ataupun dia ya, tak ada wayak katanya, "Ha, ah, hak ni bukan istana aku." Tapi apabila dia masuk di dalam istana, Nabi Sulaiman pada waktu tu, siapakah Lata yang dibuat daripada Batu ataupun belia ataupun permata yang begitu kelik. Sehingga dia berasa katanya ia duduk jale di atas air. Itulah. Itu herayat di dalam Quran katanya. Wasaqat'an saqaiha. Sampaknya dia selok betih dia. Dia selok betih. Sebab apa? Dia berasa katanya supaya ia duduk jale di atas air. Orang dia, herayat katanya. Hei tu Aku. Bukan tu saya kudut jale di atas air. Tapi jale di atas lata yang kilak dia tu. Banding super dengan air di, air di bawah. Akhir sekali, ini nak rekah mudah-mudah. Katanya, ini saya baca di dalam buku ni. Iaitunya, seratus tokoh wanita terbilang. Baca, banyak dah saya baca. Ha-ha orang perempuan yang berlaku. Yang dia hipum. 100 orang yang terbilang Iaitunya sejak daripada Hawa' alaihassalam Lepas tu turun mari Sampai ke orang sekarang Maknanya orang yang belum pada ni lah Hak pasang Masyuhur di atas muka dunia Sama ada orang Islay Maupun buka, -buka Islam. Tapi kebanyakannya Iaitunya orang-orang Islay belakang Sebab ia kira, katanya Orang perempuan yang terbilang Orang yang kena Yang ada di dalam buku ni Iaitunya Balkis. Dia panggil Ratu Balkis Ratu-ratu ni maknanya Sepengah nangam lah nah, Orang yang uh, comel Cantik Cerdik bijak dan sebagainya Saya baca muka akhir sekali Duduk di muka 51 Sesudah itu Raja Sulaiman Telah berkahwin dengan Ratu Balkis itu Sebab Raja Balkis ni Tak ada tok lelaki Tapi Nabi Sulaiman ambil dia Dia pun memeluk Agama Allah dan rakyatnya di Yaman terus memeluki Islam. Menurut agama Nabi Allah Sulaiman. Agama Nabi Allah Sulaiman juga terus berkembang di negeri itu. nya di negeri Yaman. Lepas pada tu Ratu Balkis hidup bersama Raja Sulaiman. Sehingga beranak pinak. Dia meninggal dunia setelah setahun pembunuhan anaknya yang bernama Ruhbab bin Sulaiman. Di negeri Antarkiah nagri antakiyah iaitu nya duduk di suria pada sekalian ni nah antaki yang kita akan temung satu perkataan ni yaitunya di dalam surah yasin sikit lagi yang Allah taala firman hubunginya dengan satu kampung apa ni yang Allah taala royak katanya rasul-rasul di kepada puak-puak antakiyah rasul tu royak katanya inna ilaikum lamursalun ha nah, tu Kamilah yang dihata kepada kamu semua untuk seru kamu. Sebab apa? Sebab orang yang diantar ni adalah orang yang durhaka kepada Allah SWT. Dan semua selain daripada Allah. Ha, begitulah. InsyaAllah kita akan bertemu sikit lagi di dalam surah Yasin. Ya. Lepas tu, Ratu Balkis hidup. Uh, baca dah saat ini tak? Nama Ratu Balkis terus dikenang dan uh, diingat dan diingati di, uh, dengan penuh menghormati sebagai salah seorang ratu Arab yang terkenal di dalam sejarah alam. Hatulah. Nah, nah, sikit sebanyak yang saya uh, kupah baca daripada buku tu buku ni, mari raya kepada kita sebagai akhir kisah Raja Balqis yang Allah Taala raya hanya sois tepat di dalam Al-Quran, iaitu dia dalam surah An-Naml. Nah, insya-Allah kita akan sambung semula pada ni ayat-ayat yang berkaitan dengan nabi-nabi lain lagi dan perkara-perkara yang ada di dalam suratul an Wassalamualaikum wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.